dan terhangat seputar Leslor tentunya baiklah persahabat Leslor mana pun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Minang, Kami Minangka memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita keunggahan pertama persahabat yang kita lihat aja di ada sebuah unggahan momen terkiruk di lapangan sepak bola persahabat yang kita lihat semalam ini momen yang tak akan pernah kita lupakan. Dari nilai dan bilat Ketika di relasi temani kakak Pilar Dengan sifat kuala yang terhadap Dengan persahabat ini ngesuapin kakakku Wah, cute banget Di persahabat, ya, romantis Mudah-mudahan hubungan mereka Selalu diberikan kebahagiaan Dan mudah-mudahan juga Banyak orang yang selalu mendoakan Untuk rumah tangga Dengan relasi dengan kakak Pilar Postingan tersebut, momen tersebut diunggah atau diripost membuat oleh akun Reina Melia Putri yang sekolah Ada kalimat caption yang dituliskan Kenapa ya mau bakal lihat mereka, bawaannya selalu bikin emak bahagia, senyum-senyum, katanya pasti doang bersahabat ya Mereka selalu membuat kita bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga, banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif Salah satunya dari akun Fakih Harlina Selalu sehat, leslar, semoga dalam lindungan Allah Amin, doakan selalu terbaik ya untuk diri dan kakak Pilar Dan kita juga persahabatnya mendapatkan info nih bahwa Ternyata lagi kejora ngidamnya ini King Snakeback Pack ya duw Walah ternyata di alasi ngidamnya King Snakeback Pack di jondet persahabat ya mudah-mudahan saja baby alia sehat dan selalu bahagia berikutnya kita lihat persahabat ada bunggang spesial ini ketika live instagramnya Awan ya luar biasa Awan salah satu orang yang selalu mensupport, mendukung mendoakan untuk hubungan diri dan kekepilar kalau kata kawan persahabat ya leslah remah orangnya sebaik tidak sombong asetnya dimana-mana masya Allah Mudah-mudahan banyak orang-orang baik selalu mensupport mendoakan juga yang terbaik untuk rumah tangga, Lesti dan Teruski bila Postingan foto ini diunggah oleh kawan keawan ya, ketika di acara Lesler belak-belakan yang membuat kita bahagia. Momen ketika kakak Bilar cium perut bunda utuhnya tuh, Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia, selalu sehat untuk keduanya. Diunggah kembali persahabatnya oleh akun Leslar ada skar kasing ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini kalau kata tak awan Leslar mah baik tidak sombong asetnya di mana mana nggak mau banyak ngomong masya allah luar biasa persahabatnya dia selalu dan sehat sehat Bumil dede lesi kejuara si BBL Papa bilar kedua keluarga dan kita semua Leslar lovers beserta keluarga amin dan selalu bahagia selalu bersahabat ya dan kita lihat juga di postingan ini banyak tanggapan komentar yang sangat positif juga nih diberikan salah satunya dari akun whatglasar16 amin ya robat alamin katanya tuh persahabat ya kita aminkan doa baik mudah-mudahan dijawab terkabul dan kita semua yang mendoakan juga mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dan berikutnya kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah momen terkejut juga nih di vlognya Kobas Entertainment persahabat yang sudah diunggah yuk watch diteramaikan mudah-mudahan tentunya Dari kakak pilar ini selalu sehat dan kita juga mendapatkan informasi bahwa Baby Moon dari idola kita ini akan segera tentunya dilaksanakan ya di negara Turki ya, masya Allah mudah-mudahan dilancarkan dimudahkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan yang diberikan langsung oleh idola kita. Leslie Bilar ini Baby Moon bersama keluarga dan tim Leslie Entertainment ya tentunya sekalian mereka ini akan syuting Cinta Abadi Leslie kejutan banyak sekali yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya juga persahabat dan terbaru dari kakak Bilar di akun instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan foto cute, keren dan ganteng banget di persahabat yang walaupun jalur iklan ini membuat kita semakin bangga bahagia, apakah lagi melihat senyum dari kakak Rizky pilar yang selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia ada sebuah info juga yang dituliskan oleh Kakak Bilar ya. Ini dia rangkaian perawatan kulit wajah andalan yang selalu gue pake. Katanya tuh rangkaian perawatan kulit yang bikin kulit gue lebih cerah. Bebas jerawat dan anti kusam selama beraktivitas tuh ada rekomendasi dari Kakak Bilar ya untuk wajah kita selalu sehat. Dan cerah harus pake. Tentunya dilihat aja di akun Instagramnya Kakak Pilar, ya. Kita lihat aja di kolom komentar. Banyak tanggapan juga yang diberikan dari akun Just JustLessLat, kuning, lambang cinta, aduh cute banget persahabat yang menentang jaketnya kuning. <laughs> Luar biasa mudah-mudahan sehat selalu dan doakan yang saling terbaik persahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan judukan vitamin manja siang hari ini. Ini dari informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.